Selamat sejahtera ini adalah hari kelima di kebun Perkembangan kebun tidak secepat yang dijangkakan perangkaan boleh siap dalam seminggu tapi nampaknya agak mengambil masa lagi lah sebabnya staff yang menguruskan ni dia ada juga urusan di tempat lain selalunya jadi dia tak boleh nak komit diri dia di sini tapi saya akan tunjukkanlah apa yang terbaru yang boleh lihat di sini jadi tiang ni dah siap dipasang dan yang baru dibuat bahagian atas tiang ni dah dipotong supaya tingginya sesuai dan tingginya sama jadi tiga tiang di hadapan ni dia sama lah dan bumbungnya agak tinggi di hadapan dan rendah di belakang jadi hujan yang turun akan mengarah ke belakang Ini Hazik sedang menyambung besi untuk membuat atap. Besi-besi yang digunakan di sini datangnya dari kebunnya lama. Itulah nampaknya besinya berkarat. Jadi disebabkan kos besinya, kos besi sekarang amat tinggi. Jadi cuba manfaatkanlah apa yang ada untuk mengurangkan kos. semalam juga ada buat pemasangan heat